malam atau sangat kita recording aja ya sambil nunggu yang datang karena ini sudah akhir le apa akhir puasa mungkin ada ada pada sibuk jadi Mas Bakti record aja nggak usah ini nggak usah apa nggak usah apa nggak uh, usah lama-lama jadi kita langsung ke ini aja nanti sambil nunggu teman teman yang datang ya oke okay. uh, materi kita adik Adik yaitu irregular plural kemarin kita sudah singgung tapi kita hari ini akan ini ya hari, uh, sedikit apa sedikit lebih mendalam bahasnya ya oke kemarin mas Bakti bilang plural itu artinya uh, jamaknya atau bentuknya uh, apa lebih dari satu kalau singular atau tunggal itu cuma satu ya, jadi kalau bahasa Inggris tuh kalau benda itu ada bedanya jumlahnya kalau cuma satu berarti hitungannya singular kalau lebih dari dua Eh, sorry, lebih dari satu, entah dua, tiga, dan seterusnya, itu disebut plural. Nah, kalau bendanya plural, berarti aturannya pakai S atau ES, tapi adik-adik ada yang tidak pakai S atau ES. Nah, disebutnya itu irregular. irregular itu artinya tidak teratur, atau tidak apa ya, tidak wajar gitu ya, tidak wajar atau tidak teratur. Dari kata regular kemudian ketambahan ir menjadi tidak wajar atau tidak teratur, ya. Nah, adik-adik, uh, oke, okay. kemarin Mas Bakti kasih tahu ya bahwa aturannya sebenarnya kalau dia berubah menjadi jamak otomatis ketambahan s. Contoh ya, misalkan kemarin ada kata uh, uh, phone, phone berubah menjadi Phones. Jadi kalau HP-nya satu itu phone, one phone, satu HP. Tapi kalau HP-nya lebih dari satu, misalkan HP-nya lima, five, five phones. Ada s-nya. Jadi ketambahan s. Contoh lagi, misalkan ada kata bag. Bag itu tas ya, bag. One bag atau a bag, Se sebuah tas atau satu tas. A bag, one bag, berubah menjadi Pex, Jadi dia ini, ini adik-adik yang kiri itu di kiri kalian itu adalah singular. Artinya tidak tidak jamak atau tidak plural atau tunggal gitu aja ya. Jadi bendanya itu enggak lebih dari satu, cuma satu tok. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, maka pakai yang ini. Masuknya kategorinya plural, ya. Yang ini ya, oke. Jadi adik-adik, kalau pakai s belakangnya, otomatis berarti dia regu reguler. Jadi pakai s. Nah, ini yang disebut sebagai reguler. Jadi bentuknya itu teratur, normal. Jadi nggak apa nggak di luar di luar kewajaran. Nah, yang di luar kewajaran itu yang tadi adik-adik ya, -adik. yang reguler, irregular, maaf irregular. plural, irregular plural. Nah, ada-ada irregular plural berarti dia ini artinya tidak ter tidak teratur. Berarti bentuknya itu aneh, nggak ngikut aturan gitu loh. Harusnya aturannya itu kalau dia singular, kalau dia singular berubah menjadi plural belakangnya itu ditambah s atau es, bisa s atau es. Nah kalau irregular, bentuknya itu enggak, enggak wajar. Contoh ya, ada adik ya. Contoh ya, misalkan uh, kata ini ya. Kata misalkan, kemarin sudah Mas Bakri kasih tahu ya. Ada kata mouse. Mouse itu artinya apa? Mouse itu artinya tikus. Tikus itu kalau cuma satu, one mouse. Kalau tikusnya ada banyak, miss. Jadi, one mouse. Berarti kalau two miss Sorry, bukan miss, mice, sorry. eh Jadi ini maksudnya. Mice ya. Two mice. Ini mouse sama mice. Jadi one mouse, two mice, three mice dan sebagainya. Jadi, kalau dia berubah menjadi plural, Adik-adik, bentuknya itu enggak ngikut aturan. Nah, kemudian ada contoh lagi nih misalkan ya. Kemarin Mas Bakti juga kasih tahu ada ada food, food yang pakai t itu artinya kaki ya, pakai t ya, jangan food. Kalau food itu makanan. Nah, kalau kakinya cuma satu itu food, tapi kalau kakinya lebih dari satu, fit. Nah, makanya one, one food. Kemudian two, fit. Nah, kayak gini bukan two foods, tapi two, two fit dan seterusnya ya, adik-adik ya. Jadi intinya, kalau dia berubah menjadi jamak, otomatis tidak pakai es, nggak ada mouses, nggak ada foods, gitu nggak ada adanya mice sama fit. Nah, contoh lagi misalkan, ya kemarin ada uh, ini ya, ada ini, apa ada ini ya, uh, apa kemarin, seperti ngasih tahu ya, oh, ya, ada tooth ya tooth sama teeth. Ya, tut sama teeth. Tooth itu satu giginya. Jadi one one tooth. Tapi kalau giginya lebih dari satu, Adik-adik, berarti misalkan tiga ya, three teeth. Nah, kayak gini ya. Jadi bentuknya itu enggak ada tooths, itu enggak ada. Adanya teeth. Nah, ini ya Adik-adik, namanya irregular plural. Jadi kata kata benda yang dia itu irreguler oke okay. nah coba ya sekarang mas berarti listnya ya nah ini adek-adek listnya itu ini ya perhatikan ya nanti yang ini tuh agak miripnya tapi nanti aja kalau kita ketemu kita bahas ini ya soalnya kalau nggak ketemu nanti kalian bingung membedakannya Oke, okay, perhatikan di sini, adik-adik, ada kata "woman". "Woman" itu cuma satu, ya, cuma satu kata. Tapi kalau uh, cuma satu orangnya, jadi "woman", "a woman", atau "one woman", seorang perempuan. Tapi kalau perempuannya lebih dari satu, bukan "woman", nggak pakai "s", tapi "women". Jadi bacanya itu "women", bukan "woman", tapi "way" "women". Ya. Jadi... A. Ini bacanya, oh ini dibacanya e, women. Ada man, jadi men. Men ini kalau bahasa bahasa indonesia bahasa Arabnya itu bandingannya mungkin ini ya, apa harokatnya itu lebih. Kalau ini kan cuma satu satu harokat, man. Kalau ini agak panjang dikit, tak satu setengah atau satu seperempat, dan jelas agak panjang dikit. Kemudian agak senyum, Men. Men. Ini child, children, ox oxen bukan ox ox itu ini ya uh, jenis ini ya uh, ah pak pak nanti ya pokoknya ini intinya ini ya ada foot ada feet ada tooth, ada teeth, ada goose ada kiss goose itu angsa ya goose ya, ada kiss jadi nggak ada guses gitu nggak ada ada mouse mice lose lies die, guys ya nah ini ya ada ada ya ada ada sus, ya. kangburu, kangburus dan seterusnya. Nah ini ada beberapa ininya. Uh, Oke, okay, nah, selanjutnya ya. Uh, nah ini ada kaktus, kakti, fungu, fungi, oktopus, oktopi dan sebagainya. Ini nanti uh, nanti beda lagi ya. Nanti akan Mas Bakti jelaskan kalau ketemu aja. Nah, Intinya ini ya ada ya. Jadi maksud Mas Bakti adalah kalian mulai sekarang coba membedakan antara benda-benda yang plural sama singular. Kalau singular adik-adik itu belum tentu ya, belum tentu uh, ini apa uh, sorry kalau plural itu belum tentu pakai s ya belakangnya itu belum tentu pakai s bisa aja pakai pakai ini bentuknya yang seperti ini woman jadi woman, man jadi man dan seterusnya. Jadi kalian harus berhati hati hati Bahasa Inggris itu gampang tapi bukan berarti susah loh, ya. Nanti cuma tinggal terbiasa aja gitu. Nanti kalau kalian salah pun juga nggak apa-apa. Toh kalian masih belajar kan. Oke. Okay. So far any question? Ya, kalau tidak ada, uh, oh ya ini nggak ada orang ya. <laughs> ini recording. Oke okay, berarti ini ya. Uh, ini materi kalian hari ini. Nah nanti Mas Bakti kasih listnya ini. Uh, nanti adik-adik. Uh, Uh, ini nanti tugasnya Mas Bakti Kasih ya, selama liburan ya. Nanti ada tugasnya, tapi tugasnya singkat aja, nggak banyak. Nanti kalian apa uh, lakukan kalau longgar gitu ya, sambil liburan. Ya, soalnya biar kalian bahasa Inggrisnya nggak lupa gitu ya. Oke, okay, uh, begitu aja. Kalau gitu nanti Mas Bakti tutup dulu. Kalau kayak gitu uh, atau gini aja deh, Mas Bakti tunggu ya. Tunggu ini Mas Bakti recordingnya saya, Mas Bakti Pos, Mas Bakti tunggu. Kemudian nunggu yang datang, gitu ya. Nanti kita kalau nggak ada berarti kita tutup. Datang, kita tutup ya, ini. Nanti, mas uh, pihak ini pihak uh, nanti ada tugasnya ya. Jadi, nah, kalian ini dulu, dulu aja. Uh, Kita ketemu setelah ya. Ade -ade ya. Sama sore itu.